Sebaliknya waspadai jika harga USD Yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 126.21 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 125.86. Sekian analisa forex untuk tanggal 18 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212